Sofia Ingriani La yang populer dengan nama Sofia La seorang aktris dan model senior tanah air yang lahir pada tanggal 8 Agustus tahun 1970 di Berlin Barat Jerman karir aktingnya dimulai saat membintangi film pertamanya yang berjudul bilur-bilur penyesalan pada tahun 1987 namanya semakin populer saat membintangi film catatan si boy 5 pada tahun 1991 Sofia juga aktif bernyanyi dan memiliki beberapa album solo serta album duetnya yang cukup populer bersama Indra Lesmana.